Saya Tisaleha, saya Gita Sahani, dan saya Meli Pancarani dari Kelas 12 SMP SMA Muhammadiyah 1 Sendang Agung. Dan di sini kami akan menyampaikan materi tentang kewirausahaan produk kerajinan jasan dari limbah. Selamat menyaksikan. Yang pertama, ya ini kerajinan sebagai bagian dari industri kreatif dunia telah melalui keteguhan memperadakan ekonomi pada kelompok ekonomi pertama, hanyalah menjadi Penggerak ekonomi yang utama tersebut dikenal dengan gelombang ekonomi pertanian revolusi industri yang perkembangan termasinan bahwa babak baru bagi para ekonomian. industri manufaktur bermunculan dan kecilan produk secara masyarakat waktunya dari industri pasar ini menjadi motor penggerak utama ekonomi gelombang ini disebut sebagai gelombang ekonomi industri gelombang berikutnya muncul sebagai akibat dari inovasi di bidang teknologi informasi gelombang ketiga ini disebut sebagai gelombang ekonomi informasi dan sumber daya fisik menjadi keterbatasan, yaitu dan yang kreatif dapat memberikan solusi untuk terbatasannya ada. Kelompok dengan ide kreatif sebagai penggeraknya disebut sebagai gelombang ekonomi kreatif. Nah pada gelombang ekonomi kreatif ini, industri kreatiflah yang menjadi penggerak utamanya. Nah apa saja sih industri kreatif itu? Industri termasuk ke dalam industri kreatif dikelompokkan dalam 14 subsektor Arsitektur, desain, fashion, kerajinan, penerbitan dan percetakan, televisi dan radio, musik, film, video dan fotografi, periklanan, layanan komputer dan pantai lunak, pasar dan barang seni, sini pertunjukan, riset dan pengembangan, serta permainan interaktif Kewirausahaan Produk Kerajinan, hukum ekonomi dasar menjelaskan hubungan antara ketersediaan barang di pasar dan permintaan pembeli Titik temu antara permintaan dan pengadaan adalah penetapan harga jual produk. Ketersediaan barang yang melebihi permintaan pembeli akan menurunkan harga barang. Sebaliknya, ketersediaan barang yang lebih rendah daripada permintaan pembeli dapat menyebabkan harga barang menjadi tinggi. Produk kerajinan memanfaatkan keterampilan tangan. Proses pengerjaan produk kerajinan membutuhkan waktu yang lama sehingga industri kerajinan hanya dapat menghasilkan jumlah barang yang terbatas dalam rentan waktu tertentu. Berbeda dengan industri manufaktur yang mampu menghasilkan barang dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat, Peluang kerajinan untuk menjadi produk dengan harga jual yang tinggi harus dipastikan dengan melakukan riset pasar terhadap minat dan selera pembeli Hasil riset pasar akan mendasari proses perancangan produk kerajinan yang inovatif Rancangan produk terwujud melalui kegiatan wirausaha dengan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal dengan sebutan 6M. Yang disebut dengan 6M adalah men, manusia, adalah personel atau orang-orang yang terlibat dalam wirausaha tersebut. Yang kedua, money Dapat dipahami sebagai dana yang menjadi modal usaha perputaran uang melalui pengeluaran dan pemasukan yang terjadi dalam usaha tersebut. Material, mesin, dan metode terkait langsung dengan proses produksi yang terjadi dalam usaha tersebut. Market adalah pasar sasaran dari suatu produk yang dihasilkan oleh suatu usaha. Pengetahuan tentang pasar sasaran menjadi salah satu kunci penting untuk keberhasilan suatu usaha. Kunci produk rajinan hiasan dari bahan limbah yang pertama dari jenis-jenis produk hiasan jenis-jenis produk hiasan dapat kita jumpai di lingkungan sekitar e, dilihat dari penempatannya jenis-jenis produk hiasan dibagi menjadi tiga yaitu interior, eksterior, dan perhiasan e, untuk Penempatan interior ialah produk hiasan yang berada di dalam rumah atau hiasan yang berada di dalam rumah Seperti bingkai, pas bunga, dan lain sebagainya Dan untuk produk hiasan eksterior ialah hiasan yang berada di luar rumah Seperti taman pagar, dan lain sebagainya dan untuk perhiasan ialah produk hiasan yang dipakai atau dikenakan oleh manusia ataupun perhiasan yang berada di kendaraan yang bagian kedua yaitu produk hiasan dan nilai estetis produk hiasan adalah produk yang memiliki fungsi hias beberapa produk hiasan hanya berfungsi sebagai elemen visual yang memperindah suatu dan tampilan suatu produk, beberapa produk hiasan lainnya di samping memiliki fungsi hias juga memiliki fungsi pakai. Nilai estetika adalah nilai keindahan yang terdapat pada suatu produk. Produk dapat disebut sebagai hiasan apabila memiliki nilai estetika atau nilai keindahan. Keindahan dapat dihasilkan dari pengolahan material untuk menghasilkan bentuk, warna, dan tekstur yang indah. Setiap bahan memiliki peluang diolah menjadi produk hiasan, termasuk bahan limbah. Teknik produksi kerajinan hiasan berbahan limbah. Secara umum, tahapan produksi terbagi atas pengolahan bahan atau pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Berikut bagan tahapan produksi. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap untuk diproduksi. Pada limbah berbahan alami, pada tahap pembahanan sangatlah penting dilakukan agar produk yang dihasilkan lebih awet, serta tidak mudah rusak karena faktor cuaca dan mikroorganisme. Tahapan proses pembahanan dilanjutkan dengan proses pembentukan. Proses pembentukan tergantung dari jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk yang akan dibuat. Secara umum, material padat dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, material solid, contohnya adalah logam, kaca, plastik, ataupun kayu yang dibentuk dengan cara dipotong ataupun dipahat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Yang kedua adalah material tidak solid, yaitu material yang berupa lembaran ataupun serat yang dibentuk dengan cara digunting sesuai dengan bentuk yang diinginkan, dianyam, ataupun direkatkan dengan bantuan lem. Tahapan selanjutnya adalah proses perakitan. Proses perakitan dilakukan apabila produk yang dihasilkan terdiri atas beberapa bagian. Proses perakitan dapat memanfaatkan bahan pendukung seperti lem, paku, benang, dan tali. Tahapan terakhir adalah finishing. Finishing dilakukan sebagai tahapan terakhir sebelum produk yang dihasilkan dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan dan pelapisan permukaan. Penghalusan yang dilakukan diantaranya penghalusan permukaan kayu dengan amplas ataupun menghilangkan lem yang tersisa pada permukaan produk. Finishing juga dapat dilakukan dengan pelapisan permukaan ataupun perwarnaan agar produk hiasannya dihasilkan lebih awet dan lebih menarik.